Suzuki luncurkan SX4 S-Cross baru, harga rep mulai 400 jutaan. Setelah sempat terungkap lewat foto spesot yang beredar di media sosial, Suzuki di Inggris akhirnya resmi meluncurkan SX-4 S-Cross terbaru yang disiapkan untuk pasar Eropa. Terlihat bahwa SX-4 generasi ketiga ini mendapat ubahan yang cukup signifikan dibandingkan model sebelumnya. Secara tampilan mobil ini makin mirip sebuah SUV, ketimbang generasi pertama yang terlihat seperti hatchback namun dengan gaya lebih gagah. Hal ini tercermin dari garis-garis halus di bagian samping dan kap mesin, termasuk lengkungan over fender yang lebih besar. Dilansir dari Autocar tanggal 22 Desember tahun 2021, Suzuki mengatakan bahwa S-Cross terbaru memiliki interior yang lebih luas dan serbaguna. Di bawah kap mesinnya, terdapat mesin 1400 cm3 turbo bertenaga 127 TK dan torsi 235 Nm dengan motor listrik 10 kW 12 tak dan torsi 50 Nm Mesin berteknologi mil hybrid ini dikombinasikan dengan transmisi manual 6 percepatan atau otomatis 6 percepatan Seperti model sebelumnya S-Cross di Eropa juga tersedia dalam penggerak AWD yang mengusung nama Allgrip. Bicara soal fitur, mobil ini dilengkapi pelek 17 inci, head unit layar sentuh berukuran 7 inci, kursi dengan pemanas, AC dual zone dengan klimatik control, lampu depan LED, Apple CarPlay dan Android Auto, dan Keyless entry. Tak ketinggalan S-Cross terbaru telah memiliki fitur keselamatan berbasis radar seperti traffic sign recognition, adaptive cruise control, blind spot monitoring, serta sensor parkir di depan dan belakang. Suzuki juga mengklaim bahwa emisi gas buang yang dihasilkan mobil ini mencapai 120 gram per kilometer, dengan biaya bahan bakar yang lebih rendah ketimbang kompetitornya. Chief Engineer Sigeru Aoyama, mengatakan, pihaknya mengembangkan S-Cross terbaru sebagai SUV segmen C yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pemiliknya. Popularitas SUV dengan desain dan fungsionalitas canggih tumbuh di seluruh dunia, dan Estros terbaru menjawab kebutuhan ini pada tingkat yang lebih tinggi, ujar Chief Engineer Sigeru Aoyama, seperti dikutip dari Autocar. melalui paket yang menampilkan desain yang kuat dan berani, efisiensi bahan bakar, tenaga, penggerak empat roda, dan fitur keselamatan baru, kata dia. Mengenai harganya, mobil yang diproduksi di Hongaria ini terdiri dari dua varian, Motion dijual 24.999 pound sterling atau setara 475 jutaan, dan varian ultra dengan harga 29.799 pound sterling atau setara 567 jutaan. Demikian sekilas info mobil baru dari Suzuki luncurkan SX-4 S-Cross baru, harga rep mulai 400 jutaan pada tahun 2022. Kita juga menunggu peluncurannya di Indonesia Suzuki SX-4 S-Cross baru, dengan harga yang kompetitif. Salam Car 2 Channel